di lah dirembar mah. Apa Aduh. Mana Ijoy? Siapa? kok oke mau main bang ada banyak Kita berdua aja, kita makan Weh, duduk, oh, kan? ya, Oke guys, kita makan Saus kami Ini kalau di saya Ini namanya Burung nah, nah, guru ini. Ya, nah, ya. ini kalau bisa saya Ini kalau saya Namanya burung Ini ya. <tuk> kalau di kamu apa, -apa? Pak, kalau ada. Mana? siapa? Bas pun eh. kok. Aku ini yang mantau. Aku mau lagi <kutuk> ya, ya, ya. aku Tahu. Apa Aku ngelano kakak. Lala apa lo, Bas? bisa mau aku dulu kamu Apa? ada anak-anak <laughs> और ये तो फाड़ गया Nah, karakter. se. Pak Oda. Lagi <laughs> lagi. Anjay aku bohong, arak yang bohong I'm sorry. ada. Nah. Itu hey, hey. hey. hey. hey. Nah, kita arahkan ke. Hei, hey. hey. <bohong> nasi dibakar bakar nasi, nasi dibakar bakar, nasi dipakar, bakar campur dipakar. campur sate tusuk S sate, tusuk sate. <mur> nasi dibakar dibakar bakar campur sate sate tusuk sate Ram, kau benar Lawan Wahyu, Ram. Mm. Jadi nah, jadi 20 di sini ya Nah cek lebih di Nah cek itu ya Nah ya nah, nah, nah. <laughs> hey, why? <laughs> hey, hey, why? <laughs> hey, hey, why? <laughs>